Tetap harus ketimbal ada yang mengganggu kita. Yang kami hormati yang kami banggakan, Ketua DKI Malam Haji ini beserta jajarannya, Bapak Ustaz Rahmat, Bapak Hasan Agus, Bapak Amir Ujang. Alhamdulillah sudah ada yang kita. Dan juga alhamdulillah uh, yang kami hormati, Ketua Ansor, Camat dan Bangunan Bapak yang Sulaiman lain hadir hadir mengganggu kita. Danilah para panitia, para jajaran yang sudah berhubung hubung Komite yang kita banggakan Padahal Alhamdulillah hati yang dikenalkan kita Para Ketua RT, Mbak Khusus Bapak Khusus Nandar Ketua RT Kocok ketiga Duta Seri Bapak Ibu Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Tapi tidak bisa mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian Selamat malam, teman-teman. Kita banyak yang akan berdiskusi dengan Allah Karena semoga saat ini kita masih diberikan ribuan Kenikmatan terutama nikmat-nikmat mana Islam serta maksiat lebih, sehingga kita bisa hadir di sini bersama-sama menghadiri kerajaan pada malam hari ini. Dan juga selalu lulus malam, senantiasa kita curahkan kepada hubungan kita di banglo, di sana, besar Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let's sing ya Nah, barulah kumul saluah Selamatkan dan suara Akhirnya, kalau yang mba ya Barang sabah, kurang insyaallah dia luar biasa Sehingga tadi Pak Wati selaku ketua panitia Besarkan ke jadaran kesepuhan Walaupun, katanya, persiapannya Sebulan, tapi hasilnya Luar biasa, yang lama kan persiapannya, yang sulit persiapannya Yang kuil persiapannya kalau kan cuma malam sekarang kok ya selesai beres. Tapi alhamdulillah walaupun persiapan singkat tapi saya kira ini luar biasa sehingga bisa berjalan dengan lancar peringatan uh, radaban edukasi ini. Jadi sekali lagi untuk seluruh panitia luar biasa kerjanya, para donatur, donatur materi dan yang paling pokok dari pemikiran tenaga dan juga berifaya dukungannya walaupun dengan mendukung ayo setuju, pasti di alung ke surga, ya, dari barang yang Hen baik, mendukung itu, dalam datang itu, jadi Alhamdulillah, malam hari ini, kanan kiri ibu-ibu, bapak-bapak, penuh yang jelas, tema untuk malam hari ini luar biasa meneladani akhlak kemudian meningkatkan iman takwa ya, jadi akhlak nomor satu ilmu di bawah akhlak di atas jangan berilmu be, ahlak, adab ya. Jadi yang paling susah kita dari orang yang berada orang yang beretika, yang sopan santun. Jadi siapapun kita, ketika kita mau tua mau muda, saling merangkul, saling asih, kemudian saling menghormati itu udah luar biasa. Baik, oleh hadirin yang kami hormati, karena kejaran kita dari diwakaf bersaudara dengan Alkitab, dan saya juga selalu berkarya, mohon atas segala kekurangan. Akhirnya, dalam urusan keberadaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.